Halo pecinta astronomi, kali ini kita akan membahas terkait kapsul SpaceX kembali ke bumi, mengembalikan 4 awak dari misi stasiun luar angkasa internasional. 4 anggota kru di dalam kapsul SpaceX Crew Dragon mendarat di lepas pantai Teluk Florida pada hari Sabtu, kembali dengan selamat dari misi Sen 5 bulan di stasiun luar angkasa internasional. Kapsul SpaceX di endurance diterjunkan ke perairan lepas pantai tanpa tepat setelah jam 9 malam membawa dua astronot NASA seorang astronot Jepang dan satu kosmonot Rusia tim kru lima diluncurkan di polida pada 6 Oktober untuk melakukan sains rutin di stasiun luar angkasa itu termasuk kosmonot anak Kikina 38 tahun yang menjadi orang Rusia pertama yang terbang dengan pesawat luar angkasa Amerika dalam 20 tahun dan komandan penerbangan NASA Nicole Anaphoonman 45 tahun wanita asli Amerika pertama yang dikirim ke orbit. Selanjutnya, pilot NASA Josh Kasada 49 tahun dan astronot Jepang Koichi Wakata 59 tahun, seorang veteran dari empat penerbangan luar angkasa sebelumnya yang juga ikut serta. Pesawat ruang angkasa Crew Dragon sebuah berbentuk permen karet yang dirancang untuk diluncurkan di atas Falcon 9 SpaceX terlepas dari stasiun luar angkasa pada Sabtu pagi dan memasuki kembali ke atmosfer bumi sekitar pukul 8.11 malam waktu setempat. Di sana, kapsul tersebut menahan gesekan panas yang membuat suhu di luar kapsul melonjak hingga 3500 derajat Fahrenheit atau 1930 derajat Celsius. Dua set parasut dikerahkan untuk pengereman turunnya kapsul menjadi 15 mil per jam atau 24 km per jam tepat sebelum pendaratan. Misi ini adalah penerbangan berawak keenam SpaceX untuk NASA sejak pesawat ruang angkasa. Kru Dragon pertama kali menerbangkan manusia pada Mei 2020. Ketika pesawat itu memulihkan peluncuran berawak dari tanah Amerika setelah hampir satu dekade ketergantungan Amerika Serikat pada program Soyuz Rusia untuk penerbangan stasiun luar angkasa. Nah teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait kapsul SpaceX kembali ke bumi mengembalikan empat awak dari misi stasiun luar angkasa.